Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel saya, Yasin. Yes, yes, nah di kali ini, saya akan berbagi tutorial uh, cara membuka uh, pola atau pin ya di Oppo A15 uh, CPH. 2179 A15 2020 uh, Saya menggunakan tool uh, MRT dongle alatnya uh, biasanya untuk uh, alat ini lama ya. untuk paling kisaran itu 5 detik langsung down Okay, langsung Oke, langsung saja handphonenya uh, kita matikan terlebih dahulu. Lalu uh, uh, konekan ke boxnya uh, ke komputer. Saya di sini pakai versi yang 3,77 uh, Jangan lupa uh, sudah mati colokan USB saya tekan volume atas sama volume bawah ya. Nah, setelah dia connect pasti dia akan hmm, hapus nah, di sini sudah proses tinggal kita tunggu saja nah di sini sudah done ya nah, di sini handphone tidak akan merebut ulang atau mereset ulang ya karena uh, tidak tahu kalau tipe, tipe ini ya, seperti itu. Uh, ditekan tombol keluar saja. Kita tunggu sampai loading selesai ya kisaran uh, habis format ini biasanya 10 15 menit. Ini saya percepat sedikit, saya potong sedikit karena memangkas waktu. Nah, setelah muncul. Uh, lalu kita set set uh, seperti headphone baru, kemudian uh, aja di sini tidak nyangkut akun Google yang si pengguna si penggunanya kita tunggu sampai dia muncul notif uh, akun dilewati biasanya kalau memang akunnya tidak e, nyangkut tidak e, maksudnya tidak meminta akun memang disini prosesnya e, lama ya sudah mulai mengutip, kita tidak usah mencari ini saja kita hanya melewati nah, di sini dia masih meminta akun google yang si penggunanya nah, tapi tidak usah khawatir ya untuk melewati proses ini kita pakai kode yang khusus buat melewati akun Google sini kita kembalikan ke pengaturan semula kita masuk ke panggilan darurat lalu kita masukkan kode 812 pagar nah, otomatis dia um, melewati um, akun VRP ya, akun Google Alhamdulillah untuk uh, tutorial kali ini done ya. Di sini saya set set ya karena bahasanya bahasa Cina uh, agar uh, saya kembalikan ke pengaturan bahasa Indonesia. penjelasannya yang kurang uh, dimengerti karena uh, setiap manusia itu uh, terbuat dari kesalahan uh, Sampai jumpa kembali di video berikutnya uh, jangan lupa selalu dukung terus channel saya uh, akan lebih berkembang lagi uh, jangan lupa subscribe, like, dan share uh, bila konten saya ini uh, sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riwabaru Salam teknisi Indonesia.